Ini udah sesuai aplikasi Iya bu, uh, pesanannya oh, sudah sesuai okay. aplikasi. Oh iya. Empat. Uh, Wah ini banyak sekali bu. Gak apa-apa, ambil aja semuanya. Iya bu, terima kasih bu. Alhamdulillah. Ra? Ra Ra? Iya Udahan dulu berjemurnya ya. Iya iya ma. Kita masuk dulu. Si, makan-makan. <laughs> Jadi tugas kalian, adalah membuat kegiatan seru selama lockdown, ya? Iya, Bu. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kenapa kan, so Bosan di rumah terus. Nggak bisa kemana-mana. Ngin main di luar. Hmm. Hmm. Sama, hmm. Kak. Rara juga bosan. Huh? Setiap hari habis berjemur main sama Bani terus. Hmm. Kalau di sekolah kan hmm. bisa menggambar sama guru terus bisa jajan roti coklat di kantin. Hmm. Ya Allah makanan murah. Hmm. Nusa bosen ya? Hmm? Iya Uma. Nusa nggak sabar hmm. pengen belajar di sekolah lagi. Oh. Kangen sama teman-teman. <laughs> hmm. Sabar sayang kan gak cuma Nusa sama Rara aja yang harus belajar di rumah, semuanya juga kena lockdown. Hah? Oh, <tuk> lauk daun? Emang makan siangnya pakai lauk itu, mah? <tuk> <tuk> Bukan oh, lauk daun sayang, lockdown atau dikunci. Maksudnya selama wabah Covid-19 kita diwajibkan untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Tujuannya untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas dalam masa pandemi ini. Hmm? ya Pandemi? Ini apa, Umah? Makanan lagi ya? <gülä eta> Tapi, Umah... Kita kan selama ini enggak kemana-mana. Mm -mm, mm -mm. Usah boleh ya, main ke taman sebentar aja. Boleh ya, Uma? Please. Boleh ya, Uma? Iya, Uma. Kemarin aja Rara lihat ada anak kecil mandi depan rumah, Uma. Buktinya anak pemulung aja, tiap pagi masih muter-muter di komplek kita. <tuh> Sebaiknya, huh? kalau tidak ada keperluan yang mendesak sekali, kalian tetap di rumah. <tuh> Sabar dulu. Lagian, kan masih banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan di dalam rumah, ya? Iya, <laughs> Nusa, Rara, hmm? saat ini kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah, Aba masih bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan di luar sana masih banyak yang nasibnya tidak uh, seberuntung panas. kita. Mau gak mau harus bekerja keluar rumah oh, gitu demi yang. menafkahi keluarganya. Sampai-sampai ya. nyawa pun jadi taruhannya. Huh? Huh? Nyawa jadi taruhannya? Hmm. Hmm. Hmm. Mereka bisa kena virus dong. Iya. Wow. Makanya kita harus selalu berdoa supaya Allah memberikan kita kesehatan <tuk> dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Jadi kalian bisa bermain dan belajar di sekolah lagi ya. Iya. <tuk> Maafin kita ya rumah. <tuk> iya sayang. Bisa janji untuk bisa lebih bersyukur dan bersabar lagi. <tuk> Rara mau di lauk daun aja. Rara janji. Enggak ngerengek, minta keluar <tuk> rumah dulu. Iya, iya sayang. Yuk, makan dulu. <tuk> <tuk> Bani mau kemana? Iya, iya. Mau ke sini Gak eh. boleh. Kan lagi di labang. Ah, kan Nusa punya ide, rak. Hah, ide apa Sini, kan sini, kan Nusa kasih tahu Apaan sih? Jadi nanti... Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran Surat Luqman Ayat 31 Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. <San> <San> Alhamdulillah, ra. Berhasil Alhamdulillah. kita. Alhamdulillah. <San> iya kan Ustaz, itu berhasil. tas.